Tentunya, bineka tunggal ika, bineka tunggal ika, karena kita adalah suatu negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat unik, yang dibatasi oleh dua samudera besar, Pasifik dan Hindia, dua benua, Australia dan Amerika.